Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bersabar lagi dengan salam sedih di sini, Allahumma wajawat. Teman-teman, semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat, dan iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan saya ada sebuah ballpoint. Yang mana ini ballpoint sama dengan ballpoint bolpen yang lain. Ya, tak jauh beda. Ini adalah ballpoint yang dilengkapi dengan setter. Cuma senternya di sini kalau nah, kalau kan ini adalah senter dari LED ultraviolet ya atau LED ungu seperti itu yang mana dalamannya ini kok oh, kok gini teman-teman ya uh, kalau kita lihat dalamannya ini terdapat tiga baterai jika baterai yang disusun dengan seri seperti itu oke okay. ini led ultra bright yang warnanya ungu lednya ini tidak jauh beda dengan produk kami yang ini oke okay. yang mana jika di nah ini juga warnanya ungu teman-teman sama ya sama-sama warna ungu Cuma ini yang satu lebih terang Seperti itu Oke okay. Karena sama-sama ungu Jadi bisa untuk ngecek Ini Apabila uh, apa, Ada uang seperti itu Bisa mendeteksi uang itu asli Ataupun persu. Nah ini ada BI nya teman-teman Kalau diperdekat itu ada BI nya Di kamera tidak begitu kelihatan ya Lampunya akan saya anukan dulu. Oke, sudah saya matikan lampunya. Ini ada BI-nya di situ, teman-teman. Mudah-mudahan teman -teman bisa kelihatan, teman-teman. ya. Ada BI-nya. Dari sini kelihatan sekali BI. Kemudian kalau yang 10 ribuan juga ada gambar burung di sini. Nah, sebelah sini ada gambar burung. Dan di sini ada gambar ikan. Itu ada ikan. Ikannya kelihatan sekali ini ada gambar burung di sini juga ada gambar bi gambar bi nya di sebelah sini dan ini juga sama itu kelihatan benangnya ya dengan apa dengan setter ini kelihatan benangnya juga dengan setter ini juga kelihatan benangnya juga teman-teman Kelihatan juga bendangnya ya. Jadi uang ini asli. Nah, bukan hanya itu. Uh, bolpen ini. Ya. Oh ya, untuk untuk yang ini teman-teman bisa cek di link di atas sini ya. Untuk produk kami yang ini. Nah, bolpen ini juga anehnya. Kalau nulis begini ini. Nah, ini. Saya nulis ini gak ada ininya ya, gak ada tintanya seperti itu. tapi ketika di di center ini baru-baru kelihatan nah itu, nah, itu ketika di center baru kelihatan al kolam jaya saya nulis jaya di sini Okay, baru kelihatan kalau ada cahayanya seperti ini teman-teman oke okay. oke. Okay. apakah yang ini juga akan bisa melihat seperti itu ternyata bisa melihat juga teman-teman oke okay. nah itu nah kedua produk ini dilihat dari dari cahayanya ini terbuat dari led ultra bright yang warna ungu ya teman-teman bisa bisa cek nanti di google seperti itu oke okay. ini terbuat dari LED ultra Bright yang warna ungu teman-teman kemudian ini sama cuma ukurannya berbeda kalau ini yang yang lebih besar yang ini yang lebih kecil ini yang 5 mili yang ini yang 3 mili teman-teman nah kemudian Uh, bolpen ini ya bolpen ini ya kalau dibongkar begini tidak ada yang istimewa sama oke okay. sama seperti bulpen bolpen uh, kebanyakan umumnya ya cuma ketika untuk menulis ini enggak kelihatan di kasat mata. Itu enggak kelihatan, paling cuma kelihatan eh uh, apa bekasnya seperti itu. Nah, baru ini akan kelihatan kalau ditembak atau disinari. Sebetulnya apa ini? Nah, itu kelihatan kalau sudah ditembak atau disinari. Nah, itu sebetulnya. Tinta ini uh, sering disebut juga dengan, dengan tinta uh, invisible ink atau tinta uh, yang tak tampak atau tinta rahasia. Kalian bisa cek di Wikipedia ini ya. Uh, ini disebut juga sebagai UV Florence jadi atau tinta UV seperti itu. Cek juga di Google. Contohnya seperti di sebelah kanan ini. Jadi Tintanya ini adalah tinta yang uh, memang baru bisa berpendar apabila ada sinar UV, baik sinar matahari ataupun sinar UV buatan seperti lihat tadi itu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kepekatannya ini, teman-teman bisa uh, membeli di online marketplace dengan tingkat kepekatan yang berbeda seperti itu tidak hanya seperti ini ini karena hanya harganya cuma tiga ribu kurang lebih tiga ribu dapat led dapat baterai dan sebagainya jadi nggak terlalu apa terlalu nampak lah begitu ya Tidak terlalu uh, kelihatan ketika di sinari kalau nah ini kalau teman-teman menggunakan tinta yang lebih bagus dengan merek yang lebih bagus allah ini kalau di sinari begini akan tampak lebih ber, berpendar istilahnya seperti itu atau bercahaya oke okay? nah ini contohnya teman-teman oke okay, ya oke okay, teman-teman demikian uh, ulasan singkat dari kami mengenai bullpen ini apabila teman-teman uh, masih merusa, merasa kurang tentang informasi uh, Invisible Ink dan Ultraviolet ini teman-teman bisa cek sendiri ya di Google ataupun Wikipedia seperti yang telah kami sampaikan di awal oke okay? demikian ulasan sikat dari kami semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya Terima kasih kami akhiri wabilaiy tofik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.